Semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Ayi Suramanah Astinia dan kali ini aku mau kasih tahu tentang tutorial hijab sorban. Oke, okay? kalau misalkan kalian mau tahu tutorialnya kayak gimana, stay tune. Oke, okay, yang pertama kalian harus siapin sorban atau kerudung juga boleh sih, tapi aku maunya patinya sorban ya, guys. Ini yang pakai sorban biru. Terus kalian pakai okay, di gini. Nah untuk dalamannya sendiri kalian bebas mau gunain uh, apa mansat ninja atau daleman ninja ataupun kerudung yang yang kayak aku gitu ya yang persegi pastinya Nah terus untuk panjangnya sendiri yang kanan sama kiri itu terserah kalian tergantung muka kalian. Kalau misalkan wajah kalian itu kecil bisa sama tapi kalau misalkan wajah kalian itu e, kayak lebih gede kayak aku gitu ya itu di panjang di sebelah kalau aku pakainya sebelah kanan jadi aku panjangin di sebelah kanannya oke okay. terus ini dirapihin dulu sebelum di ini terus kita lipat kayak gini oke okay, kita lipat kayak gini buat atasannya nah kalau udah yang di sebelah kanan Kali panjang itu kalian ini puter-puter sampai ujung putar puter pokoknya puter sampai ujung oke okay guys kayak gini terus kalian ter putar ke belakang terus ke depanin kayak gini nah kayak gini ya guys. Oke okay, karena menurut aku ininya tuh kayak kurang-kurang panjang Jadi kalau misalkan buat kalian itu kurang panjang Kayak aku ini kayaknya kurang panjang Jadi kalian harus ditarik lagi Jadi ininya kita Nah ditarik lagi Sama seperti tadi ya guys Setup di di Dirapihin dulu buat biar bagus Oke okay, sudah, kalau udah kita ini lagi di gulung-gulung-gulung puter. Bisa ya, Oke okay, kalau udah sampai ujung kita kangen, terus ini di Nah ini nih guys sudah jadi. Terus saya masukin ke bawah sini sisanya. ini kalian tuh bebas mau ngapain aja kalau misalkan kalian mau kayak ala-ala hijab gitu sadar bisa ya kan kayak gini terus dikasih jarum mentok di sini oke ini kayak gini jadinya tapi karena aku maunya kayak biasa aja jadi ini aku taruh sini bisa kalian kasih jarum mentok di belakang sini ataupun Enggak itu uh, fleksibel dan terserah kalian aja, oke? Okay? Terserah kalian mau modelnya itu kayak gimana Nah kalau aku begini Tutorial hijab sorban dari aku semoga bermanfaat bagi kalian para hijabers yang pengen coba-coba uh, ya di trending sekarang hijab sorban ini kalian bisa coba di rumah dan caranya tuh gampang banget oke okay? jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe channel aku supaya kalian bisa tahu video-video selanjutnya yang akan aku buat dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.